sini kalau jantan langsung dikit kita kasih tangan langsung dikit ini kita kasih yang tangan nah, langsung ini langsung ini fix jantan jadi bukan karena adiknya orange apa kuning putih enggak jantan pasti langsung gigit kita kasih contoh lagi yang kita mau nggak gigit nggak mau karena dia jadi, sifatnya enggak ada sifat itu tidak, atau segalanya ada Halo, jumpa lagi sama al Khusus ini Konten burung Yang saya mau bahas hari ini adalah Burung ganis Jantan dan betina Yang benar-benar fik CB-nya bagaimana, jantannya bagaimana agar nanti bisa menambah wawasan kita semua kalau kita mau ternak burung khususnya terutup carang jenis ini dipastikan pik kebetulan saya itu dapat dua ekor burung yang pertama saya beli satu tahun yang lalu yang pertama ini adalah jantan yang keduanya itu adalah Betina saya beli sekitar 3 minggu lalu di Pasar Burung Om Kebetulan so, saya dibantu oleh uh, pemilik toko burung yang Om Yuan tadi mengenai jantan dan betina Jadi memang secara garis besarnya sih agak jelas terlihat jantan dan betina itu Mulai dari satu alis, terus kedua warna dadanya itu kalau betina cenderung dia warnanya abu-abu uh, kalau yang jantan itu uh, lebih bersih atau putih jadi kurang lebih itu. Uh, sambil nunggu kita keluarkan burungnya mana yang jantan dan mana yang betina oke okay. oke okay. ini yang pertama kali yang saya keluarkan adalah yang jantan jadi apa namanya ini alisnya itu cenderung apa namanya agak kuning-kuning lebih terang Nah kalau jantan itu kalau kita pegang cenderung dia langsung menggigit nah, ini ini sangat keras terus selain dari itu bentuk ekornya pasti dia gantung, gantung begini. Nah, ini. ini gantung. Nanti kalau yang betina dia cenderung lurus, nah, ekornya ini lurus ke bawah, enggak gantung seperti ini. Ini gantung. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi, ini dadanya ini cenderung terlihat uh, putih. Nah, nah. Ini gigitannya luar biasa Nah ini sama seperti Gentilang Ini ada jambul Jadi kalau jantan itu Jambulnya itu lebih dominan Nah ini Nah ini kalau jantan Pasti kalau kita pegang ah langsung Langsung menggigit Kalau nah, lagi langsung Kalau lagi Nah, ini gigitannya lebih lebih kuat. Jadi karena mungkin dia jantan jadi fisiknya lebih kuat kalau dia menggigit mematok itu cenderung lebih kuat. Oke. Ini yang pertama adalah jantan suka gigit, suka matok itu jantan. Terus yang kedua nanti kita tangkap yang eh, betinanya nanti ciri fisiknya itu gimana sih cuma kadang-kadang ingat yang warna kuning ini kadang-kadang menipu kadang jantan itu juga terlihat cerah kadang juga terlihat orange matang tapi ternyata alis itu tidak menentukan jantan atau betina ekor ini gantung nah, gantung ini pasti jantan kalau dipegang dia pasti gigit kayak gini kita kasih jari nah, cari dia cari untuk yang digigit Tepat. Kita cari langsung Kita kasih langsung di Jadi fake ini Yang jantan Nanti kita kasih lihat kalau alis itu Tidak memberikan gambaran Jantan betina itu tidak fake Yang fake adalah dari ekornya ini nah, Ini gantung Oke kita ambil. Ini yang betina nah, Ini ekornya suka ngembang Dan kalau dari samping Ini cenderung lurus kayak kipas Padahal kita lihat di sini alisnya itu cenderung lebih oren ternyata ndak biarpun alisnya lebih oren ternyata itu ndak jaminan jantan Dat tapi ini adalah uh, betina kita kasih tangane ya. dia nggak respon beda kalau yang jantan dia langsung gigit langsung matok nah, ini bedanya di situ nah, ini kita kasih jeris anteng aja dia nggak nggak nggak enggak bikin enggak apa ini karena betina jadi alis di cucak ganis itu tidak bisa menentukan jantan betina jantan betina itu adalah satu sifatnya pasti agresif lebih galak nah ini ini dadanya ini enggak bisa bersih putih tapi cenderung agak kusam agak kusam jadi begitu nah ini Nah, ini jantan dan betina Nah bedanya di sini Kalau jantan langsung gigit Kita kasih tangan langsung gigit Nih kita kasih yang tangan nih nah, Langsung gigit -git. Ini fix jantan Jadi bukan karena alisnya oranye Apa kuning pudar enggak. Jantan pasti langsung gigit Kita kasih contoh lagi Yang betina mau enggak gigit Enggak mau karena dia Betina Jadi sifatnya itu enggak ada sifat dominan atau galanya itu tidak ada. Jadi baik kedua burung ini adalah burung-burung ditarang tarae yang mana, ya di mana kadang-kadang di YouTube itu jantan betinanya, jantan dan betinanya itu disandarkan pada alis, padahal tidak. Nih sekali lagi langsung gigit yang satu tidak mau. Ini betina, ini jantan. Oke. Pada kalau kita mau lihat ekornya nih, eh, jadi eh, ini bedanya nih, kalau dia pun bengkok, dia tetap lurus. Tidak kalau dengan yang ini kelihatan melengkung, jadi begitu dulu eh, yang saya ulas terkait burung secara garisya dan betina, semoga memberikan manfaat kepada para ilmu mania tentang burung dan mungkin bagi yang uang tenang, mungkin lain kali saya bikin video lagi oke okay. kita masukkan dulu kedua burung ini ke dalam tangkar karena ini habis mandi kita harus kasih makan oke okay. oke okay. uh, itu dulu yang bisa saya bahas uh, terkait ilmu cucak rengganis jantan dan betina mungkin kurang lebihnya dalam penyampaian ya mungkin bahasanya masih kaku atau gimana tapi paling tidak itu adalah gambaran fik cucak rengganis jantan atau betina. Memang kalau dihitung mau ternak memang enggak ada nilai ekonomisnya karena cucak rengganis itu juga bukan burung yang istilahnya enggak cor itu bukan. Jadi dia setara ke kutilang, setara pucuk, tapi dia lebih harganya lebih bagus daripada kutilang. Tapi lebih rendah daripada trucuk. Karena apa? Kutilang itu, ombyuannya cuma 25000 uh, Terus, Rengganis itu harganya 70000 Ya, betul. Terus kemudian trucuan itu cuma 45 kalau kita beli Betul. Tapi kalau sudah nggak acor, sama-sama sudah kita rawat itu, trucuan saya punya satu itu, saya beli dulu 45. Sekarang itu sudah ditawar sekitar 450. Karena gacor cor, uh, karena terucang kan Garuda itu ya. Jadi makanya dari itu kalau ini cuma hanya menambah wawasan aja. Kalau mau Diternak ternak ya nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa berhasil. Tapi paling tidak uh, kita berbagi ilmu agar kita ini bisa saling apa namanya bisa saling membantu. Kita kalau kita Saling berbagi ilmu tidak menjadikan kita ini miskin Oke okay. Jangan takut tersaingi kalau kita berbagi ilmu Kalau ada orang yang punya ilmu yang kita bagikan Kita harus yakin kita pasti lebih unggul Karena kita yang sering belajar Salam al -Mumaniya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya Mungkin kedep uh, berikutnya adalah konten uh, hewan ternak Karena kemarin ada yang meminta untuk dibuatkan konten Kandang ayam KUB, oke. Sampai jumpa lagi, ketemu di konten berikutnya. Almu mania, semoga tetap sehat, rezeki lancar, keluarga rukun.